Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini aku mau buat palapa. Tentu ini oh, palapanya lain. Kalian tahu palapa kan? Mungkin di Arab Saudi pasti tahu itu apa itu palapa. Nah, karena hari ini aku mau buat palapa, guys. Ini dia. Bahannya sudah siap. Kalian lihat dan saya sudah atur sudah saya sediain sudah saya uh, beresin jadi bahannya itu adalah palapa kemudian sos sos itu ada rasa garam ada pula rasa cabai ada pula ada ada rasa manis yang penting sos lah kalian tahu nah jadi dan saya juga punya acinya ada beberapa acina kita ini ya Ini dia ajina. Ini namanya ajina dalam bahasa Arab ini namanya ajina ataupun oh ya apalah adonan-adonan yang sudah dicetak dijadikan seperti ini, guys. Jadi ini saya mau buat. Nah, tentu dan insyaallah ini enak sekali, guys. Jadi cara makannya itu biasanya digoreng ataupun dikasih di dipanasin di microwave. Ya. So, langsung aja saya mau buat caranya itu pertama sekali ini ajina ini kita jadikan satu-satu seperti ini guys kenapa seperti itu kenapa begitu jadi kita jadikan seperti ini satu-satu ya, ini yang tahu ini hanyalah TKW Saudi ini, ini namanya palapa sama dengan kita buat ini guys sama dengan kita buat apa namanya itu apa namanya nah, setelah kita buat setelah kita ini aku itu udah cuci tangan ya aku nggak pakai glove jadi aku langsung aja buat setelah kita buat oh, satu kan lalu kita satu sendok dalam satu sendok ini ya guys lalu kita gini kan ini tanganku udah bersih lalu kita begini Nah, ini guys, kalau kita buat untuk jajan ini bisa dijual, lalu dijual boleh banget, enak banget. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa saya ini udah cuci tangan, saya itu lebih bagus kerjanya tuh oh, harus tangan tidak pakai grup, tangan pakai sarung tangan atau apa. -apa. Ya guys. dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang terhubung ke channel YouTube ini untuk memberikan saya subscribe karena subscribe itu adalah gratis dan juga tolong jangan lupa untuk beri tekan notifikasinya yaitu lonceng kemudian jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka video saya maka berikan like dan jika kalian tidak suka ya udah skip aja guys tidak jadi masalah dan apabila kalian suka boleh kalian komentar memberikan saya motivasi ataupun oh ya bermacam-macam. Jadi dia seperti ini guys, kelihatannya begini. Mudahkan Mudah kan guys? Jadi pala apa? Lalu saya blender sehingga halus seperti ini. Ini es matang oh. Tak makan tak makan ora. Ora ora ora. Orang-orang orang ora masalah orang ini masalah. Hmm. Guys buat kalian yang mau gabung ke case ke ini ketik ke dong aku boleh nanti aku konfirmasikan boleh berbincang-bincang Di sini guys, nggak enggak Ramadan, enggak Ramadan, enggak bulan biasa tetap seperti buat ketayir, buat sambusa, buat ini, tapi bukan majikan yang makan. Majikan itu majikan perempuan itu ngasih ketemannya. lah herannya majikan. Kalau tempat orang kan kita buat itu untuk dimakan di rumah, untuk anak-anak di sini enggak, enggak ada yang makan orang anak anaknya juga enggak suka makan kok jadi semua si mama ini ngasihnya sama orang sedekah lah istimewa, seolah dia berkah seolah saya berkah, salah saya berkah buatnya karena ini makanan orang jadi amallah amal jariah ha <laughs> kan di Venus si sokrudu Lapar banget aku. Guys. Lama majikan. Mari kita buat gua luot papa. Anafuk, mama, ana, ana sawihada, o, oh, palapa? Ini hey, ada sawah, Gigi, ya, situ palingan palingan 17 atau aku tinggal berapa menit karena aku mau majikan itu mau beri gaji ke majikan ini nasi maku guys nasi orang miskin uangku seperti segini aja jadi di sini kalau aku pengen makan yang enak ya gede sendiri udah cuci tangannya banyak cuci tangan nggak kelar kelar lalu majikan beli banyak lagi guys ini kelapa kan di sini sudah saya bilang kalau di sini ini mau ramadan atau atau gimana tetap buat buat sambusa san mama ini suka ngasih makan orang heran saya Babu gembel. nanti saya ganti nama nama YouTube aku jadi Babu gembel guys. Hmm, hmm. Dit apa ini? Hmm, saya ganti nama youtube ku guys, jadinya babu gembel karena aku gembel guys kalian gak tahu perjuangan aku jadi babu ya guys aku seperti gembel kemana saya pergi bawa plastik <cười> gembel guys ulah hidup guys Nah jadi guys, aku mau cerita dengan youtube -ku. Kalian jangan coba-coba Ke Youtube-nya <laughs> Susah guys cari, cari Penonton itu susah Kita bukan artis Dolar juga Susah masuknya Rupanya orang kayak Kayak orang itu kan Tapi kalau masuk memang benar-benar Masuk guys, jutaan tapi kalau nggak masuk kayak saya ini masuk terus hilang guys. Kalian tahu nggak? Nggak gampang rupanya jadi youtuber itu guys. Apalagi kita bukan artis. Ya jo, apalah? Apa namanya itu? Rejeki lah kalau Allah izinkan kun fayakun maka akan terjadi. Ini aku tidak izinkan Allah tapi aku namanya manusia berusaha. Dolarku masuk yang lagi, masuk yang lagi. <laughs> Sebab yang nonton itu ah curang orangnya, guys. Mereka nonton tidak diklik di aja iklannya. Hmm kalian nggak tahu saya kalau saya ini orang miskin kalau kalian nonton videoku sampai habis kalian subscribe aku itu er, pahala kalian memberikan sedekah kepada saya guys jadi jangan pelit jadi pahala itu gampang dia dapat sama nonton video orang itu juga pahala jangan berhitung aku aja nonton kok video teman video artis-artis video siapa aja yang suka aku tonton jadi, guys. Jadi kita itu cari amal Untuk di akhirat nanti Oke nanti kita sudah tidak ada Allah akan hisap dengan baik Sudah jam 10 berarti saya mulai jam berapa Ya kalau panjang durasinya ini nggak bisa di download guys Besoknya baru saya download ini Karena mau saya update ke youtube ini Lalu kenapa saya gunakan live karena di live ini ada filter kalian harus tahu ada filter sudah itu begitu lah Masih ingat untuk di desa Oke okay guys sampai di sini dulu Akhir kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Video saya ini bisa bermanfaat Untuk kalian semua Dan sekarang ini Aku konsepnya buat ini guys, kalian tahu nggak? Oh, palapa, campur saus. Jadi kita bungkus dengan acinya kayak kayak kayak ini, kayak apa namanya itu ya? Biasalah kayak sambal gitu. Lalu, lalu apa namanya itu? kurus aku guys tapi sekarang ada nasi aku makan nasi nanti. Ugh, kalau aku ijazah itu makananku enak guys. Jadi aku ijazah. Kemarin aku ijazah keluar. Aku beli ikan, beli segala macam lalu aku masak. Pakai kayak masakan masakan Indonesia itu benar-benar. Kan bulan puasa itu aku sering lapar sekali makan Indo doang. Kalau makan sahur sampai badanku tuh gak ada, tidak berdaya sama sekali. Lalu aku tuh oh ijazah ke ikan beli segala macam siapa ini dan alhamdulillah sekarang aku langsung badanku itu benar-benar fit maksudnya itu hangat dan bagus banget, kuat aku dua hari aku jajah itu makanan aku enak masuk lagi ke sini nemas ah. lagi guys ada aku beli agak itu perutnya MPD-nya ayam tapi belum saya masak besok nanti saya masak insyaallah <tuh> kini ku sadari Aku ingin ada di bersama